Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake Teman berkeluh kesah tanpa resah Oke, nah ini jenis cinta atau jenis hubungan yang kedua Yaitu hubungan yang cuma nafsu aja Mungkin bisa jadi one night stand Atau cinta pada pandangan pertama Pandangan pertama gitu kan Atau pokoknya yang kayak intinya disitu Apa komponennya yuk kita lihat Jadi komponen utamanya adalah passion Passion ini adalah gairah Nah, nama hubungannya sendiri di Stenberg disebutnya infatuation Infatuation relationship Dan setelah aku cari apa itu artinya infatuation Ya, memang basically ini cuma tertarik Nah, ini nih Is characterized by feeling of lust and physical passion Tertarik fisik Gitu kan Ya ada sangenya juga. Dan pokoknya hal-hal yang berbau berbau menuju ke arah seksual. Sexual relationship. Gitu. Without liking and commitment. Tanpa ada rasa suka dan gak pengen ada komitmen Jadi murni cuman tertarik secara fisik. Sange aja Atau memang ya Intinya sexual relationship gitu There has not been enough time for a deeper sense of intimacy Romantic love or consummate love to develop Katanya Nah this may eventually arise after the infatuation phase But the initial infatuation is often very powerful Jadi memang pada dasarnya ini bisa jadi pemicu menuju munculin intimasi. Intimasi yang nanti bisa mengarah ke romantic love, atau bahkan nanti ke consummate love. Tentang romantic love dan consummate love, nanti aku bahas sendiri, tapi. Nanti dari sini ini baru bisa munculin kedekatan gitu Kedekatan yang basicnya dari intimacy Balik ke video sebelumnya yaitu liking Jadi setelah tertarik secara fisik Setelah sange Setelah punya hubungan seksual Memungkinkan untuk muncul ke sini Yang nanti bisa jadi romantic love Dan mungkin berkembang jadi consummate love gitu Nah. Poin terbesar dari infatuation ini Tion ini adalah gairahnya. Gairah atau nafsu. Nafsu yang memang mengarah ke arah seksual. Relationship. Gitu. Nah, biasanya memang hubungan-hubungan kayak gini ya bentuknya bisa jadi ONS gitu kan atau emang soalnya sama pelacur gitu atau sama apa sama siapapun gitu yang jelas di sini orientasinya hanya untuk di sini pemenuhan nafsu aja. Jadi objektif terbesar dari infatuation Relationship ini adalah pemenuhan nafsu aja. Nggak ada pengen deketnya. Gitu kan, pengen terlibat. Dan memang nggak ada keinginan untuk punya komitmen. gitu. Bad, bad gitu ya. Bad in a long run kalau misalnya memang memang dua-duanya bisa ngejalaninnya, gitu kan. Memang dua-duanya growing juga si hubungannya. Ini bisa mengarah ke arah romantis. Romantic love gitu kan yang nanti ini aku jelasin apa dan bahkan bisa ke consummate love juga. Yang nanti bakal aku jelasin ini apa di video selanjutnya oke okay? Subscribe dulu aja makanya oke okay? Nah jadi segitu tuh yang namanya infatuation Kalau misalnya kamu memang punya hubungan yang pada akhirnya mengarah ke pemenuhan nafsu aja Sternberg bilang itu namanya infatuation love Atau infatuation relationship yang memang si elemennya tuh, kalau di segitiganya itu, yang di sini ada intimasi, di sini ada passion, di sini ada komitmen, gitu kan? Ini cuman di sini doang infatuation, cuman menuhin sisi passion doang. Oke, okay? coba apa yang kamu pelajari? Tulis di kolom komentar.